Halo guys, jadi hari ini kita norek. Tiba-tiba saha. Lebarin, Tangan Tanganku. you Apa mau Cepat. Apa mau cepat? Kapan, Sekarang. Tempet, Nyalain ngalahin sekarang. What bisa What Wah, tolong! Dan Lari, lari, lari! Satu butir, TNT Bisa gak? Satu butir TNT bisa menghasilkan ledakan yang sangat tinggi. Caranya gimana? Ini dia. Save June. Oh, Baba Boy. Baba Boy. mempersuatch gak molo haa tuh udah selamat tinggal <tuk> <aki> eh, hey, jangan deh, jangan deh, jangan deh, jangan deh. Entar, entar. Naga uh. Ambil, ambil, ambil. Eh, tali dragon head, tali dragon head. Eh, jang. ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, jangan saya jangan jangan, pulih, jangan. ini dia, ini dia, ini dia, ini, di ini di <tuk> <tuk> Drop. <tuk> <tuk> oh. konten <laughs> bunuh diri ya diri bos bunuh diri tapi mudah-mudahan saya pernah nggak crash. Ya, ya, ya, ya, ya. rata rata ini aja nah hahaha <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> here we go oke oke oke ya begin <laughs> Ya maaf. Mun klik ya. Maaf-maaf, I have got Easy mining. Easy mining. Easy mining. <laughs> main lo iya mati cok nih main nih lo kenapa cok kenapa cok kenapa kenapa cok abius what abuse beaut lubang kenapa ini cok robo dad lari, lari, lari. <inaudible> <inaudible>